Berjumpa dan hadir kali ini para sahabat Loaterku kita hadirkan bareng Sojani ya bosku yang kesempatan di hari ini juga kita hadirkan bareng dengan Top share delapan puluh delapan dan untuk para sahabat Loater yang baru bergabung tentunya jangan lupa like share comment subscribe tentunya channel dari Sojani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 Masih ya, terus coba kita mainkan bareng get of Gatot kaca tentunya bosku. Mudah-mudahan bisa widik, kita coba lihat kali ini. Untuk bednya sesuaikan dengan modal kalian ya, biar kalian tidak usah terlalu berambisi untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Cuman kita mainnya main santuy, main aman ya boy. Kita coba kali ini boy, 30 spin bareng get of gator kacanya kita coba turunkan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 tidak full untuk Pola dan triknya kacor nih bosku karena keberuntungan as ah, setiap akun itu berbeda-beda berada jadi tidak bisa kita samakan ya bosku kita coba main santu-santuy aja berada kita main santuy akan seperti apa hasilnya kita simak yes kita coba lihat ya yeah. belum belum belum belum